Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji dan syukur kami alilahir Robi salam semoga terlibatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bisa uh, kuliah ya untuk materi manajemen mutu. Ini untuk mata kuliah teori-teori organisasi semester 4 ya. Baik. Uh, saya share di layar ya. Sudah terlihat di layar baik. Nah ini sumbernya dari bukunya Organization Theory dari Richard Daft ya tentang uh, manajemen mutu apa itu manajemen mutu? Ya, kalau kita bicara tentang uh, mutu, kualitas dari sebuah organisasi, bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan macam dengan memiliki uh, manajemen ya yang tentu saja memiliki standar tertentu, standar kualitas tertentu. Nah, kita akan uh, mengutip apa yang disampaikan oleh Deming yang Deming Management metode Deming ini adalah uh, seorang ahli manajemen, tapi dia sebetulnya teorinya uh, Demingnya orang Amerika, tetapi lebih banyak digunakan ini pada perusahaan-perusahaan di Jepang. Nah, dalam uh, the Deming Management Method itu ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, antara lain ini, pertama adalah buat tujuan yang tetap untuk memperbaiki produk dan jasa. jadi tujuan organisasi itu harus selalu uh, ke arah perbaikan ya. kemudian adopsi filosofi total quality uh, hentikan ketergantungan pada pemeriksaan orang banyak kemudian jangan mengandalkan bisnis pada harga semata tetaplah memperbaiki produk dan jasa kemudian lembagakan pelatihan lembagakan kepemimpinan usirlah rasa takut hancurkan menghalang di antara wilayah staf Kemudian hilangkan slogan dan target yang dangkal, pindahkan halangan pada kebanggaan dalam bekerja, kemudian dirikan pendidikan yang kuat dan training kembali. Yang terakhir adalah ambil tindakan untuk menyelesaikan transformasi. Nah, ini nanti kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah membuat tujuan yang tetap untuk selalu memperbaiki produk dan jasa. Jadi dalam organisasi itu punya organisasi punya tujuan untuk perbaikan terus-menerus. Ya. Nah hal ini berarti organisasi itu selalu menetapkan adanya inovasi. Berarti dalam hal tujuan organisasinya salah satunya adalah inovasi. Bagaimana? membuat uh, terobosan baru, baik hal dalam mengeluarkan produk maupun mengeluarkan jasa, agar terus memperbaiki kualitas dari produk dan jasa tadi. Tentu selain mengeluarkan inovasi-inovasi tadi, ada uh, divisi ya yang berkaitan dengan penelitian dan pendidikan. Meneliti produk dan jasa yang dihasilkan tadi, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kekurangan-kekurangannya ini yang akan kita perbaiki. ya Jadi, ada perbaikan produk dan jasa yang terus-menerus. Kemudian, tentu saja ini berpengaruh terhadap pemeliharaan perlengkapan dan fasilitas. Supaya bisa menghasilkan produk dan jasa, tentu harus punya fasilitas yang berkualitas juga. Nah, hasil penelitian tadi setelah diketahui kelemahannya di kemudian diperbaiki maka selalu akan memunculkan ide-ide baru untuk produksi. Jadi diusahakan produk itu bukan hanya satu jenis produk tetapi bisa berbagai macam jenis produk atau varian dari produk tadi dengan berbagai macam kualitas. Ya, dengan berbagai macam keunikan tersendiri dan uh, kualitas yang baik ya. Nah, yang kedua, adopsi filosofi total quality. Artinya bahwa kualitas itu harus sudah menjadi sebuah pedoman bagi organisasi bahwa produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan adalah memiliki kualitas yang baik. Kualitas itu harus menjadi religi baru. Jadi kalau religi, kepercayaan, pedoman hidup, ya, maka di dalam hal menghasilkan produk dan jasa, maka kualitas itu menjadi faktor yang utama. Harga mati yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Kekurangan tidak bisa ditolerir, seperti miskin pekerja, material yang rendah, penakut, pegawai yang tidak mengetahui, jasa yang lain Nah, ini boleh tidak boleh terjadi di dalam organisasi yang menerapkan total kualitas. Jadi, ketika pekerja dari aspek kuantitas kurang, maka harus diambil, pekerja baru ditambah. Tapi kalau dari aspek kualitas, maka kalau memang masih memungkinkan pekerja ini di-upgrade dengan pelatihan, pendidikan lanjut, dan berbagai macam peningkatan kompetensi, masih memungkinkan untuk di-upgrade itu dilakukan. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, maka para pekerja itu ya harus diganti dengan pekerja yang baru. Karena itulah maka mulai dari rekrutmen pegawai, Mulai dari inputnya itu harus bagus. Inputnya bagus, prosesnya bagus, sehingga nanti akan mengeluarkan output yang bagus, yang berkualitas. Kemudian hentikan ketergantungan pada pemeriksaan orang banyak. Artinya jangan menunggu komentar dari orang lain apakah produk dan jasa ini berkualitas atau tidak. Jangan menunggu bahwa produk ini kurang baik atau produk ini bagus ini. jadi tidak tergantung kepada pemeriksaan orang mana jadi perbaikan kualitas ini harus menjadi sebuah eh, pedoman yang diambil oleh organisasi terus-menerus yang perbaikan kualitas ini harus berasal dari perbaikan proses bukan karena orang lain tapi karena memang Komitmen dari organisasi untuk terus-menerus memperbaiki kualitasnya. Jadi timbul dari dalam diri organisasi itu sendiri, jadi bukan karena pemeriksaan orang lain. Nah selanjutnya jangan mengandalkan bisnis pada harga semata. Bukan berarti kalau uh, harga yang mahal itu kualitasnya bagus. Bagaimana kita bisa menciptakan harga yang bagus dengan kualitas yang bagus. Jangan eh, mengambil misalnya penawaran harga yang rendah dari supplier Karena belum tentu tawaran rendah dari supplier itu bisa lebih efisien dari sisi biaya ya. Tapi harus lihat juga input itu memang harus berkualitas Harga murah tapi tetap berkualitas ya. Jangan harga murah tapi tidak berkualitas Pilih supplier untuk hubungan jangka panjang jadi jangan hanya untuk saat-saat itu saja Tapi supplier jangan bisa mensuplai bahan baku itu secara terus menerus ya. Kemudian tetaplah memperbaiki produk dan jasa Jadi perbaikan kita tadi harus terus menerus Hindari perbaikan proses dengan metode statistik Jadi jangan hanya mengandalkan statistik saja Tapi juga harus lebih mendalam dengan deskripsi, e, dilihat dari akar permasalahannya apa, kemudian dirumuskan masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa. Supaya perbaikannya itu betul-betul dari hal yang sifatnya mendasar, sehingga bisa betul-betul menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Ya. Kemudian, e, lembagakan pelatihan. Maksudnya dari lembagakan pelatihan, bahwa pelatihan ini itu harus menjadi sebuah patron di dalam organisasi. Jadi ketika pekerja masuk itu sudah di training ya, mengenai kualitas, biaya dan kegantian yang sesuai dengan kebutuhan dari manajer. Jadi dari awal masuk itu sudah ada pelatihan. Kemudian seiring dengan proses, proses produksi maka perlu juga pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, masing-masing pekerja tentu diarahkan berdasarkan kompetensi dari pekerjaan mereka. Nah, mana yang harus dilatih, kemudian pelatihannya tentang apa, nah itu harus dijadikan secara terus menerus Kemudian lembagakan kepemimpinan. Manajemen harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan kerja Artinya bahwa seorang pemimpin itu adalah penanggung jawab dari organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi adalah keberhasilan pemimpin. Keberhasilan anak-anak uh, buahnya itu adalah keberhasilan pemimpinnya. Kegagalan pekerjanya juga kegagalan pemimpin. Jangan kalau gagal menyalahkan pekerja, sementara kalau berhasil, yang dipuji adalah pimpinan. Gitu ya. Jadi baik berhasil maupun gagal, maka manajemen... Pemimpin itu harus bertanggung jawab. Nah, usir rasa takut. Rasa takut ini maksudnya bagaimana menciptakan organisasi itu eh, bukan karena rasa takut bekerja terhadap pimpinannya. Karena kalau pekerja bekerja karena rasa takut, maka dia akan mengambil kebanggaan dan kemuliaan dia sebagai seorang pegawai. Nah, pegawai setuju dengan usul untuk menghilangkan ketakutan dengan promosi atau memperbaharui pekerjaan mereka. Jadi, manajemen harus mengkomunikasikan bahwa gagasan atau usul dinilai dan dihargai. Jadi, jangan biarkan pekerja itu takut. Bahkan harusnya mendorong para pekerja itu untuk bisa menyampaikan semua gagasannya, usulannya tanpa ada rasa takut dan ketika dipromosi atau pekerjaannya dimutasi itu tidak ada rasa takut tapi mereka merasa bangga kemudian merasa eh, ada pembelajaran baru gitu ya, dalam hal pembaharuan jadi jangan sampai menciptakan ketakutan dipromosikan itu menyebabkan ketakutan atau dimutasi menyebabkan ketakutan nah, itu yang tidak boleh atau ketika usul tertentu juga takut misalnya ya tapi harus didorong supaya semuanya mau berinovasi kemudian hancurkan penghalang di antara wilayah staff jadi pegawai itu tidak cukup hanya dapat pekerjaan baik dalam masing-masing departemen tetapi harus bisa berkolaborasi sebagai suatu tim nah ini artinya bahwa prestasi itu tidak dinilai secara individu tapi prestasi harus disampaikan dinilai secara team. karena itu didorong masing-masing pegawai untuk bisa bekerja dalam sebuah tim. Ya. Hilangkan slogan dan target yang dangkal. Jadi lebih baik kita membuat target jangka panjang kemudian tahapannya apa secara jelas indikatornya apa yang akan dicapai sehingga nanti kinerja itu juga terukur keberhasilannya itu akan terukur ya. kalau kita hmm, hanya berpatokan kepada slogan dan target yang dampak, maka akan menghasilkan frustasi dan kebencian jika manajemen gagal Ya, untuk melengkapi satu metode ke arah pencapaian slogan atau target tersebut jadi lebih baik targetnya itu target jangka panjang. Misalnya 50 tahun yang akan datang organisasi ini apa yang dicita-citakan? Apa yang akan dicapai? Apa yang ditargetkan? Nah, untuk mencapai jangka 50 tahun yang akan datang ini kita beri tahapan gitu ya. Kalau zaman dulu ke presiden sewaktu teh ada yang disebut dengan pelita ya, pembangunan lima tahunan. Nah, setiap lima tahun apa yang dicapai? Sampai bisa setelah 25 tahun tinggal anda. Nah, di organisasi juga seperti itu. Jadi, jangan hanya slogan aja Misalnya, bikin slogan organisasi yang apa ya yang berkualitas. Ya. Kemudian, organisasi yang mendunia. bisa Tapi, tidak ada tahapannya. Sehingga ketika gagal, akan stres, frustasi. Dan akan uh, pimpinan yang frustasi, para pekerja juga frustasi. Sehingga menyebabkan adanya kebencian terhadap kerja terhadap organisasi ataupun pimpinannya hmm. pindahkan halangan pada kebanggaan dalam bekerja nah jangan sampai organisasi punya patokan terhadap jumlah jadi tetap eh, harus tetap menekankan kualitasnya nah ini harus dihindari nih mengabaikan usul dari pegawai jadi usul-usul dari pegawai itu harus diakomodir kemudian alat yang tidak sebanding atau mencukupi bahan baku yang rendah derajatnya miskin pegawai ini hal-hal ini harus dihindari dalam organisasi sehingga kekurangan-kekurangan dalam organisasi halangan-halangan dalam organisasi itu bukan menjadi halangan tapi bisa menjadi kebanggaannya bagaimana organisasi atau manajemen bisa menekankan kepada pegawai bahwa organisasi itu adalah organisasi yang berkualitas ya. dirikanlah pendidikan yang kuat dan training kembali masing-masing pegawai harus mendidik dalam metode baru kemudian pentingnya timbul dan teknik statistik walaupun tadi kita tidak mengandalkan kepada statistik, tetapi teknik statistik itu sangat penting untuk eh, dalam jangka pendek mengukur keberhasilan kinerja ya. nah masing-masing pegawai harus mendidik dalam metode baru artinya pegawai tadi selain dia di training ya, maka dia pun harus men kembali orang lain jadi setiap pegawai lama juga memberikan eh, training pendidikan kepada pegawai yang baru sehingga masing-masing pegawai itu bisa memahami tentang metode baru ya. Terutama dalam hal penyelesaian pekerjaan. Ambil tindakan untuk menyelesaikan transformasi. Nah ini titik tekannya adalah pada top management. Top management itu harus bisa mengembangkan dan mengimplementasikan rencana tindak yang komprehensif di mana mereka terlibat di dalamnya. Jadi harus ada... Uh, arahan dari top management dan tindakan dari top management dalam mengembangkan dan mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan ya secara komprehensif dan melibatkan semua pekerja. Nah sampai di sini uh, apa yang disebut dengan the gaming management mutu ya. Jadi bagaimana sebuah organisasi bisa menjadi organisasi yang kuat. Bisa menjadi organisasi yang berkualitas ketika organisasi tersebut ya bisa menerapkan total kualitas manajemen. Bisa menerapkan mutu sebagai pedoman baru atau religi, religi di dalam organisasi atau manajemen. Okay? Ini adalah bagian pertama dari uh, total kualitas manajemen. Mudah-mudahan. Meskipun hanya satu teori yang dikemukakan, bisa dipahami, selanjutnya bisa mencari teori lain untuk bisa melengkapi materi tentang manajemen untuk. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.